Mana yang lebih utama bagi perempuan salat tarawih di rumah atau di masjid? Rasulullah SAW mengatakan apa? tuhunna Rumah mereka lebih baik buat mereka. Salat fardhu dengan salat tarawih mana yang lebih wajib? Mana yang lebih utama? Ternyata salat fardhu saja yang lebih baik buat wanita di mana? Di rumah Apalagi sholat tarawih Juga dikarenakan ilatnya sama pak. Kenapa Rasulullah mengatakan Bahwa wanita lebih baik di rumah Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah Dan ini ada nggak di sholat tarawih Bahkan di sholat tarawih lebih gede lagi fitnahnya Banyak kita lihat Ya karena sholat tarawih kan ramai orang datang kau akhirnya setelah sholat tarawih campur baur. Bahkan terkadang muda-mudi mojok di sebelah sono. Iya, ini bahaya saudara sekalian.